Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Atas semua nikmat yang datang tiada hentinya Salam baik sahabat channel Ilmu Goib yang baik hatinya Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat dan bahagia di kesempatan ini akan saya ijazahkan amalan ilmu hikmah yaitu bernama Hizib Hikmah. Manfaatnya diantaranya yaitu multifungsi bisa untuk pengobatan, kekebalan yang otomatis serta keselamatan, kerejekian, pengasihan. Ilmu laduni bersifat sabdo dadi apapun sesuai niat si pengamal ilmu ini. Untuk cara pembangkitan dan penyelarasannya, yang pertama, lakukan mandi besar. Siapkan seember air yang diberikan sesendok garam krosok, lalu larutkan dengan cara diputar searah jarum jam sambil membaca doanya. Untuk doanya silahkan dicatat Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Atmim lana Murrona Waghfirlana Innaka ala Kulli syai'in qadir Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in Qadir sekali lagi bismillahirrahmanirrahim Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in Qadir dibaca tujuh kali Tahan nafas Lalu tiupkan ke air Ember yang disiapkan tadi Jika tidak kuat Sekali nafas Tujuh kali Bisa setiap satu nafas Satu bacaan tiupkan Jadi membacanya Tujuh kali Dengan setiap satu bacaan Satu kali tahan nafas Yang kedua Lakukan sholat hajat untuk yang pertama tadi setelah kita baca lalu airnya kita bawa Untuk membacanya kita di luar kamar mandi Setelah selesai kita baca lalu kita memandikan airnya seperti mandi besar atau mandi wajib Siram dari atas kepala sampai ujung kaki Setelah itu lakukan sholat hajat dua rokaat yang ketiga, siapkan satu botol air mineral. Jika ada air Zam-Zam, lebih bagus. Dan lalu masukkan ke dalam botol air mineral ini sedikit garam, garam krosok bagus atau garam biasa bila tidak ada. Lalu membaca. Tawasul Keilmuan Illa hadrati Nabil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al Baca surat al fatihah satu kali Illal hadrotin Nabiullah Adam alaihi wasallam, Siti Hawa, illal hadrotin Nabiullah Sulaiman, Asif bin Barkhiya, illal hadrotin Nabiullah Ilyas, illal hadrotin Nabiullah Khidir, Balia bin Malkan al -Fatihah. baca surat Al-Fatihah 1 kali illa hadrotil Robin jibril mikail israfil wa isra'il syai ulil laum baca surat al-fatihah 1 kali summa ila ruhi khususon syekh abdul qadir jailani al baca surat fatihah satu kali Summa ila ruhi khususun Syekh Ahmad Badawi Rifai al-Fatihah Baca surat fatihah satu kali Summa ila ruhi khususun Syekh Ahmad bin Ali al-Buni al-Fatihah Baca surat fatihah satu kali Man ajazani wa ajazahum khususon shohibul ijazah al mujiz Prabowoedi Kuncoro al Jawi wa Valentino al Jurgosawi al Fatihah baca surat Fatihah satu kali khususon ilah pengejasa keilmuan al Fatihah baca surat al Fatihah satu kali khususon Ila Umi nama ibu Sebutkan nama ibu kita waabi Sebutkan nama bapak orang tua kita alfatihah baca surat Fatihah satu kali waila nafsi sebut nama kita sendiri alfatihah baca surat al-fatihah satu kali setelah itu membaca amalan hizibnya silahkan dicatat Bismillahirrahmanirrahim Ya Allahu ya hayu ya qayyumu ya azimu ya Robbal alamin sekali lagi ya allahu ya hayu ya qayyumu ya azimu ya Robbal alamin dibaca 13 kali selanjutnya Qoyyumun yarzuku Man yasy'a'ul kuwah Qoyyumun yarzuku Man Sekali lagi Qoyyumun yarzuku Man yasy'a'ul kuwah Dibaca 13 kali Ilahi anta maksudi Waridoka matlubi Ilahi anta maksudi waridoka matlubi Sekali lagi Ilahi anta maksudi waridoka matlubi Dibaca 13 kali Wa ufa widu amri illallahi <tellan> Wa ufa widu amri illallahi wa ufawidu amri ilallahi dibaca 13 kali. Jadi ada empat kalimat. Yang pertama saya ulang lagi, ya Allahu ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Robbal Alamin. Sekali lagi saya ulang. Ya Allahu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Azim, Ya Rabb Alamin. Dibaca 13 kali, lalu kalimat keduanya Qayyumun Yarzuqu Man Yasha'u Quwah. Sekali lagi Qayyumun Yarzuqu Man Yasha'u Quwah. Dibaca juga 13 kali. Kalimat ketiganya Ilahi anta maksudi waridoka matlubi Sekali lagi Ilahi anta maksudi waridoka, waridoka matlubi Dibaca juga 13 kali Kalimat yang keempat Wa'af Wa ufawidu amri ilallahi Wa ufawidu amri ilallahi Sekali lagi Wa ufawidu amri ilallahi Dibaca juga 13 kali Jadi dalam mengamalkannya Membacanya selesai membaca 13 kali Lalu tiupkan ke air setiap kalimat selesai kalimat kedua 13 kali tiupkan ke air kalimat ketiga 13 kali tiupkan ke air kalimat keempat selesai 13 kali tiupkan ke air setelah itu setelah semuanya sudah selesai lalu airnya diminum yang di dalam botol mineral Pindahkan ke air segelas Atau setengah gelas Lalu minum airnya Besoknya dilanjut Selama tujuh hari berturut-turut Untuk mandi wajib Cukup awal saja Selanjutnya Tidak perlu mandi wajib Hanya lakukan Sholat hajat saja Setelah itu amalannya dibaca Selama tujuh hari berturut-turut, usahakan waktunya sama atau tidak terlalu jauh. Misalnya mulainya jam 12 malam, besok lanjut jam 12 malam, terus sampai 7 malam. Bila putus sehari, maka harus diulang dari awal, jadi harus berturut-turut untuk penyelarasannya. Dan hari terakhir, usahakan tidak tidur Jadi melek sampai pagi Ya, Yang penting Boleh makan, boleh merokok Boleh apapun, boleh lakukan Asal jangan tidur Untuk hari terakhir Boleh merokok, boleh Yang penting melek Untuk penggunaannya atau perawatannya jika sudah menyelesaikan penyelarasan penyelarasannya dibaca setiap habis sholat setiap kalimatnya tiga kali ya allahu ya hayu ya kuyumu ya azimu ya rabbal alamin tiga kali ulangan <tuh> Kau kali ulangan. Illa yanta maksudi wardo tiga kali ulangan. Waufawidu amri lillahi tiga kali ulangan. Usahakan kalau tidak sempat setiap lima waktu selesai juhur subuh ya usahakan paling tidak setiap hari sehabis sholat ada diamalkan di mana waktu kita senggang, misalnya sehabis maghrib nah, amalkan setiap hari sehabis maghrib. Di mana kita yang penting sering diamalkan. Untuk penggunaannya cukup dibaca tahan nafas tiga kali setiap kalimat lalu setelah kita membacanya tiga kali tiga kali lalu kita bisa membayangkan apa yang kita inginkan tiupkan ke target atau bayangan kita itu sambil kita menahan, mengedutkan atau mengeraskan perut, lalu kita tiup dan kita berzikir dalam hati setelahnya setelah membaca, setelah mengucap membaca amalan, setelah meniatkan sesuatu berdoa. Lalu berzikir di dalam berzikir ini sudah lupakan semua yang sudah kita doakan dan sudah kita hajatkan. Jadi kita fokusnya di la ilaha ilaman saja. Apa yang hajat kita ya sudah lepaskan, lupakan. Semoga bisa manfaat dan bisa dimengerti. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau... Silah. Semoga apa yang saya berikan ini bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat bagi sahabat channel Ilmu Gaib yang baik. Terima kasih Muhammadin alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.